Mengajak ke Gunung Kawi atau dimakamkan di Gunung dengan jalan kaki. Hari Senin berangkat ke Gunung Kawi. Di Gunung Kawi datanglah hari kemis Kliwon alam sehingga jumlah lagi pagi itu dimakamkan. Maka hari Senin Pahing itu sebagai tanda kematian. Gunung Kawi, gunung yang sangat populer di kalangan masyarakat luas ini, terletak di sebelah barat kota Malang. Tepatnya berada di kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ketinggian Gunung Kawi kurang lebih mencapai 2.500 meter. Seperti dataran tinggi lainnya, Gunung Kawi menawarkan keindahan pegunungan asri dengan udara yang menyegarkan. Lebih dari itu, Gunung Kawi ternyata memiliki magnet lain yang sangat kuat sebagai daya tarik bagi sebagian orang. Gunung Kawi dikenal sebagai simbol kemakmuran dan menjadi tujuan wisata religius untuk bersiarah. Selain itu, sebagai tempat bersembahyang bagi berbagai etnis, baik dari Indonesia maupun dari mancanegara. Di Gunung Kawi ini terdapat makam dua orang tokoh yang dimakamkan dalam satu liang lahat, yaitu Makam Eyang Jugo atau Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada tanggal 22 Januari 1871, dan Eyang Sujono atau Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada tanggal 8 Februari 1876. Mereka adalah tokoh bangsawan yang ikut menentang penjajahan di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Menurut riwayat dan sejarahnya bahwa beliau adalah salah satu laskar dari Pangeran Diponegoro dimana pada saat tahun 1825 dan 1830 di mana Anggaran Diponegoro ditangkap, para Laskar Laskarnya ada yang melarikan diri dan ada pula yang meneruskan siar agamanya. Di antaranya, Mbak atau yang disebut dengan Kiai Jakaria yang berasal dari Keraton Surakarta di Beliau siar agama ke arah timur, syiar agama ke arah timur yaitu di Jawa Timur yang mula-mula berdomisili di dusun Sanan, kecamatan Kesamben, Kabupaten Bitar. Kedatangan beliau di sana disambut oleh beberapa tokoh masyarakat yang pada saat itu juga masih belum kenal benar. Siapa sebenarnya beliau? Karena beliau juga sebagai dari buron, buron lalarnya atau buruan daripada pemerintah Belanda di zaman itu, beliau menyamar sebagai seorang uh, ulama yang tidak terang terangan menyampaikan namanya. Yang pada saat itu disebutlah dirinya sebagai Joko Joko itu sebetulnya sendirian dalam bahasa sekereta karena pada saat itu ditanya oleh warga masyarakat atau penduduk di sana-sana itu dengan siapa dijawablah dengan nama Joko pada tahun 1830 Pangeran Diponegoro tertangkap kemudian diasingkan ke Makassar Eyang Jugo dan Eyang Sujo kemudian mengasingkan diri ke wilayah Gunung Kawi ini. Ada beberapa versi cerita yang mengisahkan perjalanan keduanya. Salah satu kisah menceritakan bahwa selepas mengasingkan diri, Mbah Jugo dan Mbah Sujo tak lagi mengangkat senjata untuk berperang. Mereka mengubah jalur perjuangan dari perang, ke jalur pendidikan Kedua orang tersebut kemudian Mengajarkan nilai-nilai spiritual Bercocok tanam, pengobatan Dan keterampilan lainnya yang dipandang Bermanfaat bagi penduduk setempat Ternyata apa yang mereka lakukan Mendapat sambutan baik dari masyarakat setempat Dan akhirnya menjadi sosok yang sangat dihargai. Beberapa tahun setelah meninggalnya kedua tokoh tersebut, pesarian Gunung Kawi sering dikunjungi oleh masyarakat mereka memiliki kepercayaan apabila berdoa dengan niatan yang baik dan bersungguh-sungguh di makam tersebut apa yang menjadi keinginannya akan terkabul atau terwujud hal tersebut terus berlangsung hingga sekarang ini Tempat yang menjadi fokus utama atau sentral para pengunjung di Gunung Kawi selain pesarean atau kuburan Eyang Jugo dan Eyang Sujono adalah rumah padepokan Raden Mas Imam Sujono. Tempat dua buah guci peninggalan Bah Jugo yang menurut kepercayaan pada waktu itu guci kuno dipakai untuk menyimpan air suci untuk pengobatan. Sementara di luar makam, terdapat pohon yang dianggap akan mendatangkan keberuntungan. Pohon tersebut dinamakan pohon Dewandaru atau pohon kesabaran. Sedangkan untuk tempat ibadah yang ada di kompleks Gunung Kawi di antaranya, Masjid Al-Muqorumah yang terletak di sebelah kiri makam. Masjid Agung Imam Sujono Masjid ini terletak 500 meter sebelum pesarian Tempat peribadatan Dewi Kuan Im atau Ciamsi, Yang berada di depan Gapuro pesarian Kuil Kuan Im yang digunakan untuk sembahyang secara konghucu. Selain itu terdapat juga ritual Ciamsi Bagi orang yang percaya Ritual Ciamsi dapat membaca peruntungan atau nasib seseorang. Kalau di bulan Sabar, ya pagi diadakan ritual kepercayaan, kemudian siang dilaksanakan oleh rekan kita, saudara kita, umat Nasrani, kemudian sore dilaksanakan pengajian. Nah, ini sama-sama. Uh, pada dasarnya kita akan wisata ritual, ya oh, Jadi lokasi pertama ini yang sering dikunjungi oleh tamu adalah pesarean Gunung Garis dari dimakam sini, makam ayam e. juga dan makam ayam e. Raden Mas Manudjono. Dan yang kedua adalah masjid uh, peringalan Raden Mas Imanudjono sebelah pesarean. Terus yang kedua adalah uh, tempat ibadah. Tridharma, Quan Im dan Dikong, terus Jiangsi. Setelah itu Masjid Agung Imadzho Jono Ini saya cerita sedikit mengenai uh, keberadaan Jiangsi, Quan Im dan Dikong Jadi begini, uh, dulu salah satu apa, uh, murid dari Yang juga Itu ada yang dari Cina. Bangsaan Dawah Beliau ini Juga ikut di Padepoan yang cukup Dan beliau juga membantu eh, Pembangunan seperti Padepoan di Desa sampai Juga membantu Penderian makan Dan beliau juga Istilahnya juga ada pengikutnya Nah karena orang Chinese banyak yang datang Terus beliau Membangun tempat untuk Uh, ibadah dari orang-orang Domba. Pohon dewandaru ini adalah uh, uh, pohon yang ditanam oleh Raden Mas Iman Sujono ya. Yang tujuannya itu untuk karena dewandaru ini adalah kalau, kalau bisa saya studi dia uh, buah dari dewa. Ya. Terus di ada Jawa juga banyak percaya bahwa buah ini perdua, ya. Terus dia menanam itu di depan pondok pesarean, ya. Seperti sih tujuannya hanya untuk uh, supaya terlihat asri, ya. Terus karena pohon ini ditanam oleh uh, kancang ayam Mas Jono sendiri, itu kita rawat dan kita istilahnya terlestarikan. Terus disitu situ ada kepercayaan para pengunjung bahwa buah dan daunnya itu mempunyai tuah. Hingga dewasa ini kompleks pesarian Gunung Kawi telah banyak dikunjungi oleh berbagai kalangan dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka bukan saja berasal dari daerah Malang, Surabaya, atau daerah lain yang berdekatan dengan lokasi pesarian, tetapi juga dari berbagai penjuru tanah air. Heterogenitas pengunjung tersebut membuktikan bahwa sosok Eyang Jugo dan Eyang Sujo adalah tokoh yang karismatik dan populis. Namun di sisi lain, motif para pengunjung yang datang ke pasarian ini pun sangat beragam pula. Ada yang hanya sekedar berwisata, mendoakan leluhur, melakukan penelitian ilmiah, dan yang paling umum adalah kunjungan ziarah untuk memanjatkan doa agar keinginan mereka lekas terkabul. Pengunjung atau besiarah pesarian Gunung Kawi selalu ada setiap harinya dan melonjak hingga ribuan orang pada hari-hari tertentu. Terutama pada hari Jumat Legi yang merupakan hari dimakamkannya Eyang Jugo dan puncaknya pada tanggal 12 Suro atau Muharam setiap tahunnya sebagai wujud dari rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkah yang diterima masyarakat Gunung Kawi, maka setiap bulan Suro, tepatnya tanggal 1 Suro, diadakan kirap atau karnaval. Kirap Kebiar ritual satu Suro merupakan agenda tahunan bagi masyarakat Gunung Kawi dan merupakan acara puncak peringatan di pesarian Gunung Kawi untuk memperingati wafatnya Eyang Jugo, sekaligus menjadi suguhan tontonan yang menarik bagi wisatawan yang berkunjung di Gunung Kawi. sesuai dengan janjinya karena beliau itu uh, meninggal di sana pada hari Senin Pahing meninggal di sana kemudian dari anak buahnya mengajak ke Gunung Gawi atau di makam di Gunung Gawi dengan jalan kaki hari Senin Pahing berangkat ke Gunung Gawi di Gunung Gawi datanglah hari kemis kliwon alam sehingga cuma lagi pagi dimakamkan. maka hari Senin Pahing itu sebagai tanda kematian beliau yang oleh uh, sesepuh ini leluhur yang mendapatkan amanah di malam Senin Pahing itu dilakukan ziarah dan tarian di uh, makamnya sana uh, kemudian pula uh, di hari Kamis Kewan Semalgi dan hari pemakamannya itu menjadi ramilah, jadi rame didatangi oleh e, para jemaahnya yang tidak menutup kemungkinan menambah jemaah-jemaah yang lain yang di luar desa Wonosari dan di Langsamen, karena di Kesamben sana juga jadi ramai pada saat kematian beliau di sana sebelum dibawa ke Gunung Kawi di sana pun juga ramai. Karena di sana sudah menjadi dusun jugo. Setiap pengunjung atau pesiarah umumnya memiliki motivasi yang beragam ketika datang ke Gunung Kawi. Bagi wisatawan biasa, mungkin hanya untuk menikmati kesegaran udara dan suasana Gunung Kawi. Sedangkan mereka yang benar-benar sebagai pesiarah, akan melakukan ritual religi sesuai dengan keyakinannya. Gunung Kawi kini berkembang menjadi daerah tujuan wisata ziarah sejak tahun 1980-an, meskipun terletak di sebuah desa yang terpencil di atas bukit. Tetapi kita akan menemukan keramaian yang luar biasa layaknya sebuah perkampungan di kota. Di kompleks Gunung Kawi ada banyak tempat hiburan malam, penginapan, restoran dan warung-warung kaki lima yang berjajaran di sepanjang kiri jalan menuju kompleks pesarian. Kita. Mencoba atau berusaha untuk melestarikan budaya itu agar tidak punah, karena itu kan apa ya, leluhur kita ya. Kalau kita sekarang kan kebetulan sedang menggalakkan wisata budaya, dan salah satunya wisata itu termasuk wisata religi dan wisata budaya jangan ada di Gunung Kari. Itu. Jadi, dari situ kita mesti melalui pemasaran, mel melalui bidang pemasaran, bidang marketing kita kemanapun kita juga menjual jual mengukawi itu sebagai salah satu wisata yang memiliki wisata religi yang terlibat oleh lembaga yang